Hari yang Allah panggil mereka itu Panggil siapa ni? Panggil orang-orang diraka Kepada Allah Panggil orang-orang ahli diraka Orang-orang syirik Orang yang banyak dosa besar, Orang yang banyak Salah silap Semasa duduk di dunia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وله الحكم وله ال له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 Orang yang banyak dosa so besar, Orang yang banyaknya salah silap semasa duduk di dunia. Dan pada hari kiamat itu, Allah menyuruh mereka lalu bertanya. Tanya ni, bukan tanya nak tahu dah. Sebab Allah lebih tahu dah. Gerti dah. Dan semuanya tercatat tertulis di dalam buku malaikat. Tapi tanya untuk nak yin -yan. Orang itu nak jawab macam mana? Allah tanya, Apa jawab kamu kepada Rasul-Rasul yang diutuskan kepada kamu dahulu? Maknanya, Tekoh ada Rasul-Rasul, Mari duk mengajar, Sapa ajarin Allah semasa mau duk hidup dulu? Mau nak jawab lagi mana? Alhamdulillah. Sebab tu, Orang-orang Islam, Dia akan jawab dengan penuh hati dan penuh perasaan. Raditu billahi rabba Wabil bil islami dina wa bi Muhammadin Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai ugamu Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nabi sudah pun sapa ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Patu setiap orang yuk samai mano-mano nabi Semuanya dia sampai kepada kaum dia. Bermula bila tu? Bermulanya seseorang apabila dia jawab soalan ni ketika duduk di dalam kubur. Wa kama yusalu al-'abd fi qabrih. Adalah sama seperti Ditanya seseorang hamba tu ketika berada di dalam kuburnya. Man rabbuka? Bukan ma-rabbuka. Tak pernah tu dah. rabbuka tu orang Melayu. Pakat kecil. Tak pernah. Man-rabbuka. Siapa tuhemu. Wa-man-nabiyuka. Sapo nabi kamu. Wa-ma-dinuka. Hak ni wa-ma. Wa-ma-dinuka. Wama Gapa ugamu kamu. Maknanya ugamu gapa-mu ni. Tu tiga soalan. Yang di setiap setia oge, fa amal mu'minu, fya shhadu anhu la ilaaha illallah, wa anna muhammadan nabidhu warasuluh, tu oge mu'min ya akan jawab, supaya dia dapat muncak itulah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadah kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa amal kafiru fyqul ha ha la adri saya baca bag dia ni orang kafir katanya ha ha ha ho ale ho ho ale tulis dalam kitab aku tak tahu tu orang kafir dia akan jawab mulam lepas pada mati sapa ke akhirat pun hak tula jawab pair dia aku tak tahu aku tak reti tu orang kafir nyanyo orang kafir dah itu keadaan hidup mereka. Apa tu? Begitulah apabila ditanya mau nak jawab lagu mana terhadap rasul hak diutus kepada kamu masa duduk di dunia dulu. Fa amiyat alaihimul anba'u yauma idhin. Fahum la yatasaalun. Maka gelaplah kepada mereka. Gelap glemat. Tak tahu nak jawab lagu, lagu mana. Gagal tak temung. Tak tak tahu apa sekarang. Pada hari itu. Segala khabar, berintu, segala khabar berita dan peristiwa yang telah lalu. Serta menjadilah mereka tidak dapat hendak bertanya-tanya. Bertanya-tanya eh sesama sendiri. Nak kecek sama sendiri, sama puak dia pun. Tak boleh nak kecek, tak boleh nak jawab. Tanya orang yang ada tepi, tak boleh jawab juga. Mung tanya aku Aku tak ada jawab Ini ada kak area kafe Yang berada di Alam akhirat sikit lagi Selepas daripada di Bakit Ia bermula daripada kubur belakang Sebab kubur itu Pitu gerbang mula-mula Seseorang nak pergi ke alam akhirat Sebab tu Kita orang Islam orang beriman Kena jawab kita kenal eh. Jawab kita betul hidup kita semasa duduk di dunia ni, kita duduk jawab, duduk buat dah soal, apa ni, duduk teriam dah, untuk nak jawab sikit lagi, dalam kubur kita dan di alam akhirat. Sebab itulah, Allah Ta'ala sambung ayat lepas badan ni, iaitu ni, فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَا وَأَمَنَا وَأَمِلَ صَدِحًا Orang yang mu'min, Orang yang berime memang dia adanya salah dan silap. <coughs> Tapi Allah tak ada buku peluai seorang bagi setiap orang. Bertobak, klik semula kepada jalan yang yang lurus. Walaupun orang kafir sekalipun. Kalau dia masuk Islam, serta dengan dia ngaji, dia amal, dia bersungguh. Masuk di dalai ayat ni juga. Yang itu juga apa? Demikianlah akibat orang-orang yang durhaka adapun orang-orang orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh tengok ni tiga perkara deh bertaubat beriman dan beramal soleh maka tuhan kata kenapa no? fa asa an yakuna minal muflihi. maka semoga akan jadilah ia dari orang-orang yang berjaya Asa dalam bahasa Arab artinya semoga. Kalau kita terjemuh so lagi maknanya mudah-mudahan. Nah begitu. Ning tu hayak ni. Asa di dalam Quran dalam tafsir katanya wa asa minallahi mujibah. Mudah-mudahan di sisi Allah Taala adalah benda tu tetap berlaku. Supaya dengan zon Zon artinya sekor agak-agak. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zon adalah benda tu tetap berlaku. Bukan skor-skor, boleh jadi gamuk-gamuk. Kok tu gamuk kok ni dak. Ni ulama pakat jawab, lagu tulah berlaku. Fa inna wa minnatihi la mahala. Kerana ini adalah perkara yang tetap berlaku, tidak mustahil sama sekali bagi orang yang bertaubat Ingat malam, dah right? kita kena bertaubat semua. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, kesilap-per kita hari-hari. We dah kita duduk dia-dia, Astaghfirullah wa atubu ilaih ataupun astagfirullahal azim. Astagfirullah allazi la ilaha illa huwa al qayyum ataupun astagfirullahal azim allazi illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. Ikutlah nak pandak nak panjang. We duduk sebetar, sehari-hari boleh seratus kali. Tu tiap-tiap hari. Atas motor, atas kereta, bla boleh berjalan, mari sejik, klik sejik, klik rumah kita, dan sebagainya. We ada semua. So tak mesti kata kena duit atas tikah semaya, kena pergi wasabah. Tak, tak mesti. Mulut kita, hati kita, jadi sampan semua. So Lepas tu sah so lagi, amanah. Amanah artinya, orang yang, berime. Amanah ah, di sini artinya ime dia ime yang betul yang jernih yang yang kena sahaj. Tak ada sloma-sloma, kelabu-kelabu tak ada. Wa amila shalihan dan orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh, ulama letak takrif ataupun peng pengertian amal soleh iaitu kena betul dengan ajaran Allah, suruhan Allah dan ajarin Nabi sunuh Nabi barulah dinamakan amal soleh kalau tak kena dengan hak perhatian Allah dan ajarin Nabi walaupun banyak segala mana kita buat bukan amal soleh begitu lepas kita kena menjadi matatan semua itu menjadi amal soleh berlaku tak ada kira siapa duduk bandar duduk kedai soleh sore duduk ramah tina jatuh umur tua umur muda umur apa semua menjadi matatan dia akan amal kita, amal soleh sebab kita duduk kaca ini bahasa kapung suku semai. yang dipanggil raja bangun duduk bangun duduk, wakga tu wakga ni kalau tu her tak ada kira, tak ada nilai tu heratanya, aku tak tak saya si, terima sebab apa, orang mung duk buat tak ada duduk dalam buk aku tak ada duduk dalam menunggu nak terima apa, mong buka amal soleh tak rugi kita rugi masa lagi, rugi rang lagi dia buat, buat, buat, buat, buat, buat. tu saya tak terima. Sebab apa? Bukan amal soleh. Nak no, amal soleh, kita support dengan hak Nabi. Nabi buat macam mana? Macam tu. Kecuali kita tak berok. Hati balik kita tak berok. Eh, tak boleh buat. Kita support dengan hak Nabi. Kita boleh buat sekadar ni. Nabi buat sepuluh, kita boleh buat dua. apa dia? Sebab orang yang kita tak ada. Itu dinamakan amal soleh. Sebab apa? Kita nak buat sepuluh. Boleh jadi tak ada. Boleh jadi... Rai yang kita tak ada. Tapi nok kepada amal salih. Inilah perlu kepada kita pakat ngaji, pakat amal. Amal pun hak wikno selalu lah. Allah pun ayat lagi. Ayat ini puluh lapis. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya. Apa yang mana? Semua benar yang akan berlaku, tu hiato siap-siap dah. Dalam hadis yang selalu saya royak kepada kita. Tuhai atur semua benar-benar yang akan berlaku. Benar yang akan berlaku daripada awal kejadian siapa ke syurga ni aku. Tuhai atur ni lima puluh ribu tahun. Belum pada dia buat bombing, biter, matahari, bola dan semua makhluk maknanya, kerongkan dia tu, bedside, dia berhenti, 50 ribu tahun, belum pada dia nak buat, lepas cuba kita gambar, katanya, oh, lama belum pada dia, ya, benda tu nak berlaku, lepas tu, apa tak lagi, kita hidup sekarang ni, di akhir dunia dah, akhir zaman dah, kalau dunia ni, nak terani witiya, ataupun nak witiya sah, pakar ada katanya, kiphan lampi, ikut ikutlah. Sapa nak royak dalam tamra, gapo ya tak ada duk fikir, tak ada, duk, tak, ada duk, tak ada duk agak teno, dia agak gitu gitu eh. Lok ni hasil lampi tahun mi saja tu so, saya tak pandai jawab Jawap pai hak pandai betul sekali di sisi Allah Taala. Allah lebih tahu. Bila dia mula buat? Pas buat pula fi sittati ayyam, pada masa ni masa. Nak terjemuh ni hari pun boleh. Sebab ada di dalam hadis. Raya katanya, hari tu, hari tu, tu, hai, wak, tu, wak, ni, wak, tu, wak, ni. Ada. Cukup sempurna belakang. Bita, matahari, bulan, langit, aras, semua. Yang buat, Dia jadi cukup. Hak tak ada, so, masa tu lah. Masa cukup belakang tu. Manusia. Manusia tak ada lagi. Manusia ni bermula daripada kejadian Adam setelah dunia ni ramurah duduk atas berapa juta tahun barulah buat manusia manusia baru lah duduk atas dunia ni mula daripada Adam siapa sekarang ni dalam sejarah kalau kita baca dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ni boleh bila aku anu Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin bin bin bin bin bin bin bin siapa kau Nabi Ibrahim atau noyak satunya stakam besar tu stakam besar sampai ke Nabi Ibrahim lepas pada Nabi Ibrahim tu ha tu dia azar apa tu naik naik naik ni silah ulama katanya keno ke tak keno nama tu tapi gi gi gi su sampai ke Adam alaihi salam kalau bila nama-nama orang tak sampai 100 orang daripada Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam tak sampai 100 orang tok nenek Cuba kita gamah bermaknanya manusia ni bermula daripada Adam sampaikah hari ni kalau orang hok kaji sungguhlah wallah alam keno ke tak keno tapi kita agak katanya lebih kurang tu. Manusia duduk atas dunia, patu nak simsut dengan manusia hok nak lahir di akhir sekali. Tapi bukan manusia saja dalam ayat ni. Semua ayat eh, semua yang disebut di dalam ayat ni Allah Taala royak katanya dia cipto dia buat gapo yang dirace akan berlaku. Bermaknanyo semua, bitai nak belago, matahari nak lebih panah, Gotu goning gotu gani termasuknyo manusia. Nah. Gamalah katanya ayat ni Allah Taala prakmuan daripada semua, kalau hok kena kecek banyak ya kecek banyak ya. Dia Wayakhtar. Dan dialah juga yang memilih Satu-satu dari makhluknya Untuk sesuatu tugas Atau keutamaan -e dan kemuliaan -e. Allah. Dia terjemuh dalam ni lalurah Dia hurai dalam ni lalurah Allah Ta'ala pilih juga Siapa nak mulia, siapa nak hina Siapa nak jadi baik, siapa nak jadi jahat Dia pilih Supaya dengan dalam Akhir suratul hajj Allah yastafi minal malaikati rusulaw wa minannas Allah Taala pilih dikalangi malaikat-malaikat dan dikalangi manusia ni adanya rasul-rasul. Dalam dalam dan malaikat kalau malaikat pun ada rasul juga. Ya. Siapa rasul dikalangi malaikat? Iaitu nya Jibril. Manusia tu ha pilih juga. Ya. Orang yang mulia dikalangi manusia iaitu nya para rasul para nabi. Apa tu orang hak turun tamroi tau. Rasul-rasul Nabi-Nabi, orang mulia, hidup di atas muka dunia. Orang berjuruh, orang-orang baik. Allah, kita nak nak ni. Allah Ta'ala pilih kita, jadi kita orang berjuruh, orang baik. Lagi. Ma kena lahumul khiyarah. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Allah. Tak ada siapa nak menentu Katanya Baik, jahat Malak tak malak Kecuali Allah Hak inilah kita kena syukur banyak Terima kasih banyak Allah Ta'ala We jadi kita ni manusia pun kena buat semua Kita tak biasa minta walaupun sekali Tuhir tuhir we kita manusia Tuhir tuhir we kita Orang mukmin. Orang berini, Ya Allah, tak, tak biasa minta. Tapi masuk di dalam ayat ni, Allah raya katanya. Kalau kecep bahasa, jadi nampak, mudah apa Aku pilih Mung. Aku dah ni pilih Mung. Pada katanya, Mung anak orang Islam, Mung duduk dalam Islam dan Mung akan mati dalam Islam. Tu tengok. Itulah perlu kepada kita syukur banyak Ya Allah. Mujudnya, Mung jadi aku ni hamba Mung. Kalau dia bui kita lahir daripada perut perut tok pak perut Cina perut mak sales apa pasal kepada Allah la ilaha illallah hari-hari boleh jadi kita semua tak kong makan babi makan arak deraka kepada Allah tak kena quran dan tak kenal ajaran Allah yang sebenar tu kan lu saja Allah nah, sebab tu besar ni Allah ta'ala wi kemuliai eh kepada kita Subhanallah Subhanallah Astagfirullah Maha suci Allah Itulah Hidup kita, kita benar Jadi banyak syukur kepada Allah Allah pilih kita Sengaja yang nak menjadi kita ni ahli syurga Allah Subhanallah, Maha Suci Allah dan maha tinggilah Keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya Subhanallah wa ta'ala amma yusyirikun Pastu tu orang-orang yang orang duduk syirik dengan Allah Ta'ala orang Islam juga, tapi dia syirik dengan Allah Ta'ala. Tak sepatut bagi orang Islam yang mengaku katanya dia berimik, tapi dia syirik dengan Allah. Itulah akidah kita, kena wei betul. Kena wei, kena lah akidah kita. Minta sama, Ya Allah, baikikanlah hidup aku dengan Quran, dengan ajaran Nabi, Ya Allah. Kita tak tahu masa depan kita, kita nak jadi lagu mana pun kita tak tahu. Tapi kita minta semua. Usaha, ama, itu jadi bersungguh. Mengikut apa yang Allah Ta'ala pilih kita, maka macam itulah. InsyaAllah saya minta tangguh ni. Nota kaki di 1, 3, 2, 4. Kita akan mula esok. Kalau tak ada uzug apa, baca sikit. Dengan sebab nota-nota kaki yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman ni pun, ia rekah daripada tafsir tafsir. Juga. Saya duk perhati dak ya rekah rekah rekah rekah. Maknanya madah dengan kita baca gambar katanya ayat ni maksud dia macam mana. Insya-Allah nah. Wallahu ala, wa sallallahu ala Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.